Gajah adalah makhluk hidup yang sangat indah. Ukuran mereka yang begitu besar, memastikan bahwa mereka tetap relatif aman di alam liar, meskipun tidak berada di atas rantai makanan. Di sisi lain, mereka juga makhluk yang sangat lembut yang tinggal dalam kawanan dan sangat peduli dengan kawanan mereka sendiri. Namun ada hal-hal yang perlu kamu ketahui tentang gajah sebagai salah satu hewan paling pintar di bumi ini dilansir dari berbagai sumber berikut ini fakta-fakta uniknya 1. gajah memilih antara satu gading dibanding gading lainnya seperti manusia, gajah juga bisa memilih ingin memakai gading kanan ataupun gading kiri seperti kita, mereka juga bisa, hidal, flow. 2. belalai gajah memiliki lebih dari puluh ribu otot di dalamnya gajah-gajah yang sudah dewasa bisa mengangkat beban lebih dari 300 kg dengan belalainya Karena itulah belalai ini digunakan untuk segala hal, mulai dari makan hingga berpelukan 4. Gajah merupakan satu-satunya mamalia yang tidak bisa melompat Sudah tahu kan alasannya kenapa? Iya betul sekali, tubuh mereka yang berat membuat mereka tidak bisa sedikitpun melayangkan dirinya ke udara jika sudah tumbuh dewasa, berat seekor gajah Afrika bisa mencapai 6.250 kg. Kalau bisa melompat, bakal bergetar tuh lahan di sekelilingnya. 5. Gajah memiliki pencernaan yang sangat buruk. Anehnya, efisiensi pencernaan gajah hanyalah 50%. Mereka melepaskan sejumlah besar gas metana di dalam tubuhnya dan menghasilkan sekitar 250 ton kotoran sehari. Wah. Banyak sekali ya. Nah, itu dia tadi beberapa fakta tentang Mamalia Jumbo yakni gajah. Tunggu fakta menarik lainnya hanya di CS Channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.